Biasa saja coba kau pahami, Langsung bilang saya jaga sab hati Tak mendua saya berhenti mencari cukup kau dalami pikir ini dan Bina,